Kalau cuma dikatain nggak apa-apa, tapi jangan fitnah, ngerti nggak loh? Orang tua tapi nggak ketis sopan santun loh. Lapor ke polisi lah. Kalau misalkan lo mengalami tindakan-tindakan yang nggak sesuai, apalagi mengandung fitnah. Eh, uh, otak lo di mana? Ini tiba-tiba ada orang nih, saya nggak tahu nih, siapa ini siapa nih? Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Kamu lagi masih bersama si Peci Merah. Geger besar Dewi Persik lagi-lagi difitnah. Dilansir dari akun YouTube pribadi Dewi Persik lagi-lagi difitnah oleh warganet, video yang tayang pada tanggal 1 November tahun 2022 itu menunjukkan seorang lelaki parubaya yang menyebut dirinya si peci merah itu dengan gamblang dan terbuka tengah memfitnah seseorang namun si peci merah tidak menyebut nama siapa yang difitnah itu. Namun Dewi Persik tahu betul siapa yang dituju atau dimaksudkan oleh si peci merah itu, lelaki itu mengatakan jadi orang program dikomentarin begitu dan main laporin polisi seenaknya, jelas saja tuduhan itu mengarah ke nama Dewi Persik lantaran sebelumnya Dewi Persik tengah difitnah oleh seorang emak-emak dengan menyebut bahwa Dewi Persik seorang pelacur, Di sini Dewi dengan tegas mengatakan siapa yang tidak marah kalau tuduhan yang ditujukan emak-emak ataupun si peci merah itu adalah fitnah tanpa bukti. Lapor kalau misalkan lu mengalami tindakan-tindakan yang gak sesuai, apalagi mengandung fitnah. Eh, uh, otak lu di Memang publik figur rentan dengan fitnah dan komen negatif tentang dirinya. Namun siapa saja yang gak marah kalau tudingan itu keterlaluan? Lelaki itu juga mengatakan jadi orang itu jangan sombong. DP pun langsung menanggapi siapa yang sombong? Bukan masalah sombong, Pak. Ini masalah harga diri nama baik keluarga dihina. Pak ungkap DP dengan nada tinggi. Sama halnya dengan kasus emak-emak penghina DP, Dewi pun mengatakan hati-hati bahwa semua itu bisa dikasuskan dengan tuduhan melanggar Undang-Undang ITE. Setelah DP pisah dengan sang mantan suami, hanya selang beberapa bulan saja, bahkan ini dalam hitungan hari, DP mendapatkan ujian dan cobaan yang bertubi-tubi, difitnah, dituduh tanpa bukti selalu menimpa artis cantik asal Jawa Timur ini. Namun bukan DP namanya, kalau tidak bisa menyelesaikan ini semua, sebagai netizen yang terhormat sopan santunlah dalam menggunakan sosial media, jangan disalahgunakan apalagi sampai merugikan orang lain. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe, like, comment and share.